Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan modal dasar modal store, dan modal ditempatkan untuk pendirian PT karena masih banyak sekali para pengusaha yang ingin mendirikan PT itu bingung berapa sih modal dasar yang pas karena jika kita tidak menentukan modal dasar dengan benar itu bisa berakibat pada tidak keluarnya izin usaha Lalu berapa sih modal yang ditempatkan dan kemana sih harus menyetorkan modal tersebut? Ya, nah untuk anda yang ingin mengetahuinya silahkan ikuti terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk anda yang tertarik e, membahas seputar legalitas dan perusahaan silahkan e, subscribe dulu channel ini. Baik Bapak Ibu pengusaha sekalian, pada saat kita ingin mendirikan perseoran terbatas atau PT, kita ada salah satu yang harus kita tentukan yaitu modal dasar, modal restore, dan modal ditempatkan. Lalu apakah itu modal dasar? Modal dasar adalah jumlah modal atau saham yang bisa dikeluarkan oleh PT kita nantinya. Jumlahnya berapa? Kalau menurut undang-undang yang lama, jumlahnya itu minimal 50 juta. Tetapi menurut undang-undang yang baru, ya peraturannya baru, PP Nomor 8 Tahun 2021. Pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa eh, modal dasar perusahaan terbatas itu ditentukan oleh keputusan para pendirinya Jadi eh, sudah bebas, sudah tidak ada lagi pembatasan, Bapak Ibu bisa menentukan sendiri Berapa, eh, apa namanya, berapa modal yang ingin dicantumkan di perusahaan kita Sesuai dengan kesepakatan dari rekan-rekan yang kita ajak untuk mendirikan PT ini Namun eh, walaupun demikian, modal ini juga tidak bisa sembarangan kita menentukannya jadi kita harus juga melihat e, beberapa faktor. Yang pertama adalah memang modal yang memang real ya, yang memang e, kita miliki untuk mendirikan PT ini. Karena ada banyak sekali e, para pengusaha yang ingin agar perusahaannya terlihat besar, akhirnya dia mematok usaha yang besar. Sementara kasnya itu tidak benar-benar ada senilai e, senilai modal dasar tersebut. Akibatnya seperti apa? Kalau seperti ini itu bisa saja sebenarnya, tapi akibatnya adalah nanti pada saat pelaporan keuangan karena pada saat kita melapor kepada pada perpajakan, kita akan mencantumkan ya berapa modal yang sudah kita tempatkan atau kita store dari perusahaan kita tersebut lalu yang kedua adalah kita harus melihat juga usaha yang kita jalankan misalnya saja usaha kita membutuhkan modal yang besar ya misalnya modalnya harus di atas 1 miliar tentu kita tidak mungkin menetapkan modal dasar di bawah 1 miliar contohnya seperti apa misalnya saja kalau kita mau berbisnis eh, konstruksi gedung gitu misalnya ya di, untuk KBLI 4.0.1 itu kalau kita lihat di KBLI konstruksi gedung hunian, itu modalnya, perusahaan yang boleh uh, melakukan kegiatan di bidang ini adalah perusahaan yang skalanya kecil. Skala kecil itu artinya modalnya di atas 1 miliar. Demikian juga misalnya saja KBLI 56210 atau KBLI jasa boga untuk event tertentu atau bisa kita kenal sebagai dengan uh, event catering atau jasa catering. Jasa katering ini juga kalau kita lihat di OSS itu minimal perusahaan yang bisa mendapatkan izin adalah perusahaan kecil. Perusahaan kecil adalah modal yang usahanya di atas satu miliar. Dan ini adalah untuk satu KBLI. Jadi misalnya saja kita KBLI nya satu itu e, jasa boga yang membutuhkan satu miliar maka mau nggak mau perusahaan modal dasar kita itu harus di atas satu miliar. Kalau ada dua KBLI yang e, membutuhkan modal satu miliar juga maka modal dasar yang kita tetapkan harus di atas 2 miliar dan seterusnya seperti itu jadi untuk menentukan ini modal dasar ini Bapak Ibu juga melihat Bapak Ibu mau usaha apa lalu cek di KBLI ini usahanya apa yang boleh, apakah boleh mikro kalau mikro itu enak, bebas ya karena mikro boleh di bawah satu miliar dan itu per KBLI demikian juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendirikan partnernya itu orang asing maka perusahaan Bapak Ibu itu harus masuk kategori PMA atau penanaman modal asing Nah perusahaan ini itu minimal modal dasarnya di atas 10 miliar untuk satu KBLI ya dan modal listornya juga 10 miliar minimal 10 miliar ya jadi kalau sebabnya Bapak Ibu nanti eh, partnernya itu orang asing tapi modalnya di bawah eh, 10 miliar yang pertama mungkin notaris akan menolak yang kedua mungkin izin usahanya itu tidak bisa keluar ya seperti itu ya Bapak Ibu jadi untuk menemukan yang pertama adalah kita real lihat real ya. Lihat real dari modal yang kita miliki itu berapa. Yang kedua kita juga melihat uh, dari uh, usaha yang kita jalankan itu butuh modal berapa. Lalu uh, berikutnya adalah apa itu modal di store atau modal ditempatkan ya. Jadi modal di store itu jumlahnya minimal 25 dari modal dasar ya. Ini aturan ini masih sama. 25% artinya gini. Kalau kita, misalnya, modal dasarnya kita tetapkan satu miliar, maka modal di store itu minimal 250 juta atau dua, atau uh, apa namanya, dua puluh Boleh lebih gak boleh, misalnya, uh, lima, modal dasar satu miliar, modal di store-nya ditetapkan 500 juta, itu boleh jadi 25% puluh Itu minimal harus ditetapkan. Kemudian juga modal ini harus disetor Modal store itu artinya apa? Modal itu adalah modal yang dikumpulkan Jadi misalnya dari 250 juta itu eh, Pemilik saham A itu 100 juta Pemilik saham B 100 juta Pemilik saham C 50 juta Jadi total 250 juta yang -kan. gitu Nah, setorkannya kemana? Setorkannya itu adalah ke rekening perusahaan sendiri Jadi tidak usah bingung Wah, 25% disetorkan kemana? Apakah ke Kemenkumham atau ke, ke notaris? Tidak, itu ke rekening perusahaan Jadi Uh, modal di store itu adalah modal yang memang real ada di kas kita pada saat awal pendirian dan modal itu uh, dikumpulkan dari para pemegang saham karena PT itu kan adalah kumpulan pemegang saham yang menyerahkan sahamnya untuk mendirikan usaha seperti itu jadi dikumpulkan nanti di store -kan ke rekening perusahaan boleh dalam bentuk cash ya uang tunai boleh juga nanti dalam bentuk barang boleh juga uh, di distorkan ke kas salah satu pendiri atau boleh juga di store -kan ke dalam rekening perusahaan. Kalau misal dalam rekening, dalam bentuk barang nanti mungkin dibutuhkan dari dibutuhkan nanti renca, apa neraca awalnya seperti apakah komposisinya, berapakah nilai barangnya. Seperti itu. Nah, kenapa model store ini harus real? Nah, karena kita tahu ya ada beberapa pengusaha yang mungkin kita punya banyak rencana, ingin usaha A, B, C, D, E, F, G. Sementara masing-masing KBL itu kan membutuhkan modal uh, untuk perizinannya ya. Jadi misalnya hmm. ada 3 KBLI yang membutuhkan modal di atas 1 miliar Maka mau gak mau modal kita dasar kita minimal 3 miliar Lalu kita misalnya e, tidak memiliki modal tersebut Lalu kita memasukkannya ke akta kita modalnya 3 miliar Modal listornya misalnya satu miliar Sementara uang kita tidak ada Konse Konsekuensinya nanti mungkin kita akan e, kesulitan di pelaporan keuangan Jadi kalau misalnya di pelaporan keuangan itu kan modal listor misalnya 1 miliar Maka kas awal kita adalah satu miliar ya jadi kasar satu miliar bisa saja nih mungkin kasar itu buat uh, bikin legalitas sekian lalu nanti mungkin buat beli peralatan sekian buat sewa gedung sekian uh, bisa kita buat seperti itu tapi kalau modalnya tidak ada nah kita bagaimana menempatkannya seperti itu ya kan kalau modalnya itu tidak benar-benar ada bagaimana kita membuat pembukuan yang real apakah satu miliar ini misalnya 500 ratus jutanya ada di bank lima uh, ratus ada untuk cash atau uh, sekian ratus sekian puluh jutanya dalam bentuk barang seperti itu ya jadi yang terpenting dalam bentukan modal store adalah kita benar-benar bisa uh, apa namanya memasukkan ke dalam pembukaan Sesuai dengan jumlah modal yang kita -kan, ya, uh, Walaupun itu nanti uh, tidak semuanya itu dalam bentuk uang tunai bisa saja dalam bentuk barang Sehingga pada saat pelaporan terutama pada saat pelaporan perpajakan itu bisa diaudit dengan baik Dan tentu saja nanti pada kalau kita berbisnis kita juga perlu laporan ke para pemegang saham ya Ke partner kita itu bisa laporan dengan benar Berapa keuntungan yang kita hasilkan Berapa uh, pengeluaran yang kita keluarkan Baik seperti itu Bapak Ibu sekalian Dalam menentukan modal dasar Modal ditempatkan dan modal di -store Untuk PT Semoga saja bisa sedikit memberi gambaran Untuk Bapak Ibu yang ingin mendirikan perseroan terbatas Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Dan untuk Anda yang butuhkan konsultasi pendirian PT Atau jasa pendirian PT Bisa cek silahkan cek link yang ada di deskripsi Uh, terima kasih banyak sekali lagi Sukses seluruh buat anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh